Kita lagi dicek di area Sunboarding. gumuk pasir ya. Ini lagi, lagi ngelatih Mbak Sri. Mbak Sri-nya itu Sunboarding. Nanti saya mau nyoba Sunboarding di sini. Namanya apa? seki Pasir. Masuki. Cembung mete. Cembung mete. Ceklah ceklah kita area di uh, sunboarding daerah Parantritis tapi semulet ya, panas ini bertemu sama bapaknya ini Wah, ini petugasnya, ini nanti dapat kopi ini bapaknya ini baik hati oke nanti kita kesini rame-rame okay, yeah, okay, okay. yeah. ya oke oke kesini rame-rame ya nanti saya. tak antar kasih ini biar apa ini pak? biar cepet lari oh, jadi licin orang ya orang bener-bener keceng biar cepet kenceng di, coba besok di kasih pelicin gimana? ya oh, <laughs> biar okay. gak seret eh uh -oh, ya seret ini ini pak ini ini main sendiri dong mas, main sendiri dong? iya uh -uh. yeah. ini mbaknya yang main ya ini nanti yang main ini banyak nanti tak pandu dong ceklop Iya. ya ini sapuasnya dibawa ke sana nih, ya. Bet, pengen dong. tangannya gini. Kita yang satu kanan ya. Satu di belakang sana. Hah? Satu. satu. <tuk> Konnya sethat. So, Main sendiri masuk lagi, masuk, ini masuk. Apa, tak kena nabrak orang ya, Pak. Ora, orang, orang di banu kok. Oke, okay. ceklok, ceklok. Bet. Tangannya di belakang ya, Pak, ya. Aman, aman. Eh, nanti enggak. Enggak, apa ya? Enggak ya, ayo. Terus sambil lihat tangan, Pak. jangan takut. Okay. Ayo, bangun lagi apa anu Mbak? Kaki dilepaskan kaki-kaki aja nggak langsung masuk ke sepatu ini ya, Ternan, ya? Nanti jatuh ya, Pak? tak lepas aku ngasih nanti Tangannya, Mbak, tangan itu lho tangan itu lho ya Terus, terus, terus, terus jauh, jauh, ya Coba yuk nah, Oke okay. haha. Oke <berang -ang>. Hahaha Di <sunboarding. haya> Wah diajari sama bapaknya Bisa Lajiklah cerah Masih tak jebol. Ya, ah, saya jatuh ya. sini panas sih ada apa, apa? Ini paling atas sendiri. Saya snowboarding di sana nanti ya. Ini coba cek lag cek lak yang dekat merapat. Sa itu sekata-kata banget ya